Buat teman-teman yang umroh Kalian banyak menanyakan tentang hati unta Nah biasanya itu supir bis suka jual Kalian tanya aja ke supir bis Nah sekarang saya mau nanya ke ini Katanya Pak Bos jualan hati unta Nah ini dia supir bis Jadi kadang setiap supir bis suka jual hati unta ya Kalian tanya aja Hati unta di supir bis ini Nah ini dendeng hati unta guys Ini berapa satunya Bos? Kita jual biasa lima 50000 ribu, lima 50 uang Indonesia. Ya, Indonesia, berarti uang realnya berapa ya? Kalau real sepuluh, real wuh murah lah, sepuluh real. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya, dan di video kali ini saya mau nyamperin salah satu subscriber saya yang kerja di salah satu perusahaan bis di kota Mekah. Siapa tahu ada pisau ya, biasanya kalau... Perusahaan bisnis sini tuh pisanya banyak dan mudah-mudahan saya dapat informasi PISA mau kirim ke Indonesia Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia Khususnya di Jeddah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow instagram saya di bawah Bisa DM saya secara langsung Pokoknya ikutin terus ya mudah-mudahan saya dapat bisa Buat teman-teman semua Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe Sekarang saya udah nyampe di garasi Majaya Group, ya. Majaya Group. Jadi perusahaan Majaya Group ini Kebanyakan supirnya orang Indonesia Dan saya mau tanya-tanya ya Siapa tahu di sini banyak visa yang Bisa dikirim ke Indonesia buat teman-teman para subscriber ya Pokoknya ikutin terus Jadi di perusahaan ini 60% orang Indonesia. Ih, mantap. Assalamualaikum. Apa kabar? Ini baru mau berangkat. Ya, mau berangkat. Ini kayak pasar Arabnya Muka Daro yang Widih. Yang terjemah, Jemah Umroh dari dari Mekah menuju Bandara Jeddah. Oh. Ya. Udah berapa lama bos kerja di sini? Alhamdulillah 3 tahun. Tiga tahun ya? ya tiga tahunan. Ini bisnya baru keluar tuh bersih tuh lihat tuh ya, wih ada lampu lampunya sana. Nah ini juga mau saya kepo-kepoin ya. Saya mau nanya kali aja ada pisah di perusahaan ini ya bos. Ya, Ente ya, mau ya. start sekarang? Star sekarang? Ya udah ya. yuk. Hati-hati di jalan ya, bos ya. Dari Lomboknya di mana? Lombok tengah. Lombok tengah. Ya. Nah orang Lombok, ditunggu like nya ya. Oke. Siap. Yo assalamualaikum. assalamualaikum. Mau kemana? Mau masuk? Ayo, ayo, ayo, ayo Nah ini yang mau saya tanya ini subscriber saya yang ini guys Jadi ini berangkatnya katanya jam 12 siang Mau ngambil jemaah Mau ngambil jemaah umroh Dari Uh, panas banget Dari Mekah ke Airport Nah itu juga tuh Kita tanya-tanya lagi <laughs> Ini anak-anak muda semua guys Stop boss hey, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana bos? Dari Bandung Wow orang Sunda guys Bandung di mana eh? Cililin, Cililin Kota Wajib, Kota Wajib Wih mantep Lihat guys supir bisnya masih pada muda ganteng-ganteng lagi ya Ini sekarang mau OTW kemana? Sekarang OTW Madinah Madinah? Oh Masya Allah Ngambil dari? Ngambil dari Mekah Mekah, Madinah Oh Masya Allah Udah berapa lama kerja di Majaya ini? Perusahaan Majaya? 9 bulan oh berarti bahasa Arab aja belum lancar ya masih, masih bingung loh iya. kalau misalkan ngadapin jemaah jemaah yang kebanyakan jemaah dari mana dari Indonesia kah dari kalau sekarang mungkin lagi banyak jemaah Indonesia Indonesia ya ini kalau yang sulit jemaahnya kalau dari selain Indonesia ya iya. hmm. kalau misalkan yang paling sulit tuh jemaah jemaah dari Mesir, Mesir. Kayak gitu Dulu saya mau nanya nih hmm. proses waktu ke perusahaan ini di PT mana bos? Kemarin pas waktu proses ke sini di PT Pahat. PT Pahat di Jakarta. Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timur. E, Berapa duit prosesnya? Kalau buat ongkos doang 18 juta. Uh, oh, ongkosnya 18 juta guys. Ya, ya oke. Okay. Ntar saya lebih lanjut nanya lagi teman oh, saya yang ya, sana ya, karena ya. ini mau OTW ya. <laughs> ya udah hati-hati di jalan ya bos ya. Ya ya. Yoss, ya. assalamualaikum Waalaikumsalam. Oh lihat disemir. Keren ya disemir. Kalau sopir bis dari Indonesia itu gini rajin. Jadi dia itu subscriber saya yang pernah ketemu di Mekah dan dia ngundang saya ke garasi ini. Baru-baru ya Baru-baru ya. Pak Bos kerja di sini Udah berapa lama? Udah satu tahun Satu tahun ya satu Nanti hasilnya bagus Jadi dia kayak basah terus Ada kebanyakan Iya Jadi Ban itu kalau pakai ini guys Jadi Hitam terus ya Iya debu tapi ternyata Iya Luar biasa Cet. Oh bersih ya jadi enaknya nggak mikirin lagi nyuci tuh nama perusahaannya Majaya ini buat toilet ini toiletnya biasanya suka nggak dipakai bos oh ini dipakai oh. saya buat mandi buat apa kalau darurat sih tuh oh, ya toiletnya ini bersih ya ini lebih bersih dari kamarnya Pak Bos nih. <laughs> Kita lihat ya, tuh toiletnya bersih loh dan wangi. Wu, uh, Allah Tuh bersih ya, luar biasa. Nah, saya sengaja bikin video rekomendasi ya buat teman-teman yang umroh. Kalian banyak menanyakan tentang hati unta.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 Berarti uang realnya berapa ya? Kalau real 10 real Wuh murah lah 10 real Coba kita harus jemur dulu kalau beli basahnya Tapi kalau biasanya kita ke mahas seratus ribu 3 Seratus ribu 3 ribu 3 yang murah lah ya iya. Nah hati unta kering asli dengan izin Allah dapat mengatasi penyakit Asma, sesak napas, lemah jantung Dengan cara ditumbuk halus seperti bikin kopi, kopi atau direbus diminum dua kali sehari Insya Allah sembuh jadi kalau punya penyakit asma minum ini terus jual apa lagi bos ini kita punya serbuk kurma muda apa serbuk kurma muda oh jadi yang, yang, yang promil. Pro promil nah ini juga uh, jual serbuk kurma muda buat orang yang lagi promil ya program ibu hamil ini berapa duit, bos? Itu sama harganya. Eh, 50 real. 50.000 ribu. 50 ribu. satu. Murah, guys. ya. Jadi buat teman-teman uh, yang umroh, kalau supirnya orang Indonesia, jadi kalian tanya aja, nggak usah malu-malu. Supir tuh, kalau misalkan kalian pengen ngerokok juga, kadang suka ada yang jual rokok, ada, ya? Ada, ada. ada iya. Terus jual apa lagi? Ini, ini. ini zaitun. Iya. Minyak zaitun, masya Allah virgin oil. Ini berapa ini? Itu sama lima puluh. Lima puluh ribu. Masya Allah. Jadi ini sampingan ya? Sampingan. Iya. Supir sampingannya begini. Iya, Karena bagus iya. lah. Sati hati ya. Iya. Jadi ini ini kulkas ya? Kulkas sih. Oh dilengkapi dengan kulkas, tapi ini nggak dihidupin ya? Nggak dihidupin, biasa sampai beku sih. Iya. Tem buat ngatur temperaturnya di sini. Ini rekomendasi dari saya ya, misalkan kalau kalian umroh pertama kali umroh yang suka nanya pengen hati unta. Kalau keluar kan kita nggak bisa ngomong siapa tahu, para supir juga jualan hati unta. Nah, sekarang saya mau nge-review tempat tinggalnya ya, hmm. mesnya masya Allah. Jadi seperti ini tempat tinggalnya nih. Ini kan kamarnya masih ya. Nah ini Mes, assalamualaikum Pak Aj. Tuh, masya Allah masuk YouTube nggak apa-apa ya? Gak apa -apa. Dari mana? Dari Jawa Barat sayang. Dari mana Barat? Jakarta. Oh, caket tuh Abdi Abdi di Subang. Oh Subang mana? Ayo, Subang na Abdi di Cihulut eh, penggeren Pemda mohon. Jadi masukkan YouTube ya? <laughs> <laughs> Enggak, ini Pak Haji dari mana? Saya dari Jawa Timur, Surabaya. Oh, dari Surabaya. area are Surabaya ditunggu like-nya ya. Oh, okay. Kamarnya sebelah ha? mana? Ini kamar-kamar. Ini Barat oh. semua nih. Masa Allah. Ya. Oh, Ternyata oh. e <mben> eh, banyak. Takut ada yang nggak pakai baju. Nah, ini. Assalamualaikum, Pak Haji. Ini nggak apa-apa, uh, masuk YouTube. apa. <laughs> apa kabar Pak Ji? Dari ya. mana? Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Ternyata loba orang Sundanya. <laughs> Itu yang masih tidur takut ganggu saya lah. <laughs> Udah berapa lama di sini Pak Ji? Saya kalau di ini baru satu tahun. Satu tahun ya. Iya. Tuh buat teman-teman bagi yang ingin kerja bis, meshnya seperti ini ya. Ya oh, yang di hotel, ya? hidup di sini tuh yang penting ada AC ya, Pak Ji. Iya. Dan enaknya kalau jadi supir bis, kita bisa umroh, bisa haji, semaunya. Iya, seenaknya. Iya, Masya Enggak Allah. gitu. Iya. Ayo saya, Pak ke luar dulu. Oh, Ayo, iya, iya, iya. Ya. ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak dari mana? Dari Purwakarta. Mana? Wah, tetangga orang peleret. Eh, nah. abdi di Subang. Oh, caket hatinya. Oh, udah Terus, uh, udah berapa lama? Saya angkatan pertama Angkat. di Majaya Uuuuh oh. Agus juga dari... Berarti ini senior guys Wah Belum senior saya baru <laughs> Iya Assalamualaikum nah, nah, nah, nah, Masya Allah nah, nah, nah, nah. Ini dari mana Pak Ji? Dari Subang saya Subang? Amal. Subangnya paling mana? Patok besi Oh caket tuh Di mana? Abdi asli di Pabuaran cuman terus ngalih Kak ke... Pabuaran. Pabuaran paling mana? Pabuaran, Pabuaran caket lah Kak Pasar ini patok besi ternyata guys, deket sama rumah saya nih ya. Iya. Yeah. Dari Jawa, Pak. Oh, dari Jawa. Jawa-nya di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini chefnya orang mana chefnya? nya dari Pleret saya. Banyak Sundanes ternyata ya? Ini yang lagi makan dari mana, Pak Dari Lombok. <laughs> dari tadi. Dari tadi, mantap. Saya tuh datang ke sini karena ya salah satu subscriber iya. ketemu di Mekkah dan saya suruh datang ke sini, oh, gitu. Pulangnya berapa tahun sekali, Pak Ji? Dua tahun kalau kontrak pertama. Kalau kontrak pertama dua pertama. tahun. Tapi kalau kontrak seterusnya terserah kapan mau pulangnya setahun sekali. Oh aja iya iya. Bos, ente uh, pace nya kayak ini loh, kayak Hadromi. Oh, oh iya, ini, ya, iya. Kan ini yang di EKS itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, guys iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya udah, lanjutin itu ya. iya, Yuk, sukses terus ya. Pokoknya besok, eh, tayang. Iya, itu tadi nunjukin tuh, Facebooknya, eh, YouTube-nya, tuh masaknya gini ya. Ini mau bikin bakwan. Oh, bakwan, kalau udah matang, panggil lah ya. Siap, siap, siap, siap, siap, siap. Ayo lanjutin aja dulu ya. Saya mau ke sana dulu. Yuk, assalamualaikum. Kamarnya seperti ini guys. Atapnya pakai seng tapi nggak panas ya, masya Allah. Karena AC-nya lumayan gede. Assalamualaikum. Ah ini dari mana Pak Bos? Ntb Baji. Ntb, masya Allah. Udah berapa lama kerja di sini? Baru 7 bulan. Baru 7 bulan? Oh, nah ini satu kamar sama ini sekarang sini duduk. Oke. Okay. Saya mau kepo-kepo nih. <laughs> Singkir. Kerja di Majaya Group ini udah berapa lama? Udah hampir satu tahun. Hampir satu iya. tahun. Dulu prosesnya di PT apa? PT Fahad, PT DKI. Iya. Di Jakarta. Di Jakarta. Koling iya. e, Visa? Ya Visa TKI masuknya. Iya. Karena Majaya punya Visa kerja, Iya Visa Umroh gitu Oh jadi bisa umroh bisa gitu umroh, juga bisa haji, ya. Oh bisa jadi, jadi ngerangkap ya gitu. nggak hmm. Terus prosesnya dulu ngabisin uang berapa duit Alhamdulillah di PT? kalau saya waktu itu karena beda-beda ya Iya Ada dari penyalur yang ini yang itu nggak melalui inilah calok gitu uh, ya Kemarin melalui penyalur saya yang langsung itu saya habis sekitar 16-17 Oh Akhirnya. enggak beda jauh lah sama ini iya. si A ya orang bandung satu bulan ya harus hati-hati lagi lah ya mudah-mudahan bisa berkurang kalau bisa jangan sampai ditilang lah kalau saya meriang guys sebulan seribu 50 jadi eh, kadang gaji itu cuma buat ngejagain kita tilangan Oh itu. jadi gaji itu oh. ya kalau sampingan kan udah luar biasa nah, ya sampingan. iya ini ngomong-ngomong durasi udah terlalu panjang okay dan saya makan. diundang makan guys makannya seperti ini nikmat makan sama para supir bis ya jadi ini kitchennya Ya udah dulu makannya nggak saya review ya Karena durasinya luar biasa udah panjang banget Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like, subscribe dan komen di bawah Silahkan share ke media sosial lainnya Seperti Facebook, Instagram dan share juga ke grup WA kalian Biar channel saya makin berkembang See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh